Top 16 to Top 8 battle. Edit here, Betera versus Lucky. Edit lead, Lucky shakes. Omputi, boleh. BMW versus BMW. Ini sama-sama body rare ya. Yokomo versus Yokomo. Yang satunya stance, yang satunya racing. Wow Drivers ready 3 2 1 Go Om Gatot ini sama-sama jagoan gua nih dua-duanya nih ya. Wow big angle Ini favorit Ini favorit teman-teman ya Om Adit dia smooth Om Lucky itu dia uh, Cukup agresif uh. Wow, Udah bisa kelihatan ya Om Om, jangan jangan itu suara-suara jangan ngegas ngegas ya di situ ya, tolong ya. Second Run Battle. Omedo, Omedo, om jangan ngegas gas, -gas di situ ya. Drivers ready, three, two, one, go. One, boleh nggak ngegas ngegas one di situ one. Oh. Pedro luar biasa, wow Wow, Om Adit juga wah, nempel, wah. sangat luar biasa Wow, wow. wow. untuk mereka berdua, tepuk tangan Keren banget, keren banget Keren banget, gokil Om Adit sama Om Poti Gadgets Oke okay, please stand by setelah ini uh, Jaki, Edo, Marco, dan Andre Om Jaki boleh naik ke atas Oke stand by standby standby sama oke okay. top 8 battle siapa yang milih Adit <tuk> <tuk> siapa yang mau <main> <tuk> <tuk> siapa yang oke okay. <tuk> <tuk> Kalau belum puas juga ntar gue siapin ring di sana untuk berantem ya. Horse Winner Time Battle Aris versus Rocky. Drivers ready. Three, two, one, go. Wow, ini pertandingannya sangat sengit teman-teman di sini. One menempel juga sangat tight sekali. Wow, wow. big angle. Ketingginya sama mimicking-nya nah. sangat oke. Okay. Wow, One Poti impresif sekali. Keren banget. Lagi sekali. Lagi sekali. Wow, wow. <laughs> mimicking yang sangat oke okay dari One Poti dan Om Adit Keren juga bisa nggak getar ya di tempel-tempel. Next okay. battle, second round. Drivers ready, three, two, one go. Oke tolong battle ya bukan DM ya. Wow <laughs> sangat mepet sekali tadi. Big angle dari Om Adi. Om Adi juga anglenya juga ditaran Keren. banget. Wow. Memo. Wow. Sedikit tachi-tachi dari Om Adi. Keren banget. <laughs> Big applause untuk teman-teman di atas stage. Mereka berdua yang main om, gue yang gemeteran. Ya, ya. <laughs> ya. Ini membuat Betul, ya. juri Betul, ya. sangat kewalahan juga nih. Ya. Jadi juri berkali-kali dari ya. tadi ini dia harus ngambil keputusan yang cukup berat ya. Sulit banget ya om. Harus tepat ini, soalnya krusial ini uh, bracket ini. Betul. Oke, okay, top 16 battle. Aditya Batara versus Lucky. Lucky goes to top. Wow. Halo, oh, selamat Lucky. Wow, selamat. Keren.